Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, dan selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar terbaru seputar idola kita, Lesti, dan Rizky bila.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 Baiklah persahabat untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Kita mendapatkan cidukan vitamin manja banget ya Dari idola kesayangan kita, Masya Allah Kembali persahabat ya Bunda Lesti Kejora Ini bekerja di hari pertama Aduh Masya Allah banget ya Langsung di Indosier nih tepatnya lokasi Bunda Lesti Dan kita salut dengan Abang Fatih Aduh Masya Allah banget ya Bang El Saya selalu bahagia selalu dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin semua orang pas salpoknya dengan Abang Fatih ya Yang semakin ganteng dan sangat menggemaskan Dan kita lihat juga persahabat ya Ke momen berikutnya BBL Terlihat ini nangis Aduh nangisnya aja cute banget ya Masya Allah pokoknya kita happy banget hari ini Karena disuguhkan langsung vitamin bahagia Pertama kali Budalasi kembali kerja Ini langsung di Indosiar persahabatnya lokasinya Momen ini pun direpost kembali oleh akun family anuskonlesler23. Bayang sekali tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan ini. Salah satunya dari akun fidaayu 3011 mengatakan di kolom komentar. Abang kaget ya sudah pinter. Habis tentunya bisa bedain orang-orang yang sering ketemu sama yang jarang ketemu. Emang udah pinter banget ya Abang L. Semoga menjadi naki yang soleh seperti yang diinginkan. Kedua orang tua Dan selanjutnya persahabat kita simak juga Ini ada Ungan spesial terbaru dari Teknofi yang memposting Atau meripas kembali unggahan dari Kak Dini Azahra Az Tepatnya lokasinya persahabat ya di Indosier Sepertinya syuting di Dangdut Akademi 5 Hari ini masya Allah semoga Apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Apalagi makin gak sabar banget Menantikan Penampilan Bunda Lesti sebagai juri di acara Dangdut Akademi Lima nanti yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar tanggal 6 Juni jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa persahabat ya untuk kita mendukung mensupport idola kesayangan. Semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Dan berikutnya juga bersahabatnya kita mendapatkan kabar bahagia nih. Selain Bunda seti, bapak bilar pun kembali bersahabat ya. Tentunya pertama kali bekerja, kali ini pertemuannya dengan Gus Miftah, dengan kedutaan besar dari Arab Saudi. Seperti ini membahas soal keberangkatan haji, bersabat ya, masya Allah. Semoga lancar, dan kita pastinya terharu bahagia. Semoga tentunya menjadi kado terindah di ulang tahunnya Papa Rizky Bilar Apalagi persahabat ya Tentunya tahun ini Masya Allah luar biasa Pokoknya dibikin bangga sekali oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Banyak juga persahabat tanggapan komentar yang positif diberikan Ya, ini dari akun Instagram Lulu ah Putri mengatakan di kolom komentar Amin, semoga Leslar ada panggilan Allah ke Tanah Suci Kemarin Ramadan Alhamdulillah Tentunya aku bisa umrah ke baitullah dan berdoa buat idola Leslar Semoga apapun dilancarkan, amin Masya Allah banget ya Ternyata banyak sekali orang baik yang tulus mendoakan Lesti dan Rizky Bilar Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Cilok Baby Bu mengatakan Bismillah dimudahkan segala urusan dan persiapannya tanpa ada kendala apapun yang berarti Masya Allah rezeki anak-anak baik melalui perantara orang baik Rencana Allah selalu indah Masya Allah banget ya Komentar, tanggapan yang positif selalu diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan para kita lihat juga nih unggahan satu jam yang lalu Papa Bilar